Innali wa inna ilaihi roji'un. Telah gugur prajurit 2 Ginanjar, prajurit kebanggaan dari unit Rider 400 Banteng Rider. Pada hari ini, Senin 15 Februari 2021, sekitar pukul 8 lebih 20 waktu Indonesia Timur. Prada Ginanjar dilaporkan gugur akibat baku tembak aparat TNI dengan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua. Diberitakan pada hari ini, kelompok kriminal bersenjata KKB dilaporkan menembaki pos komando taktis, pos kotis pasukan rider dari Yonif 400 Banteng Rider di Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Senin pagi 15 Februari 2021. Prajurit TNI dari Yonif empat 400 Banteng Rider atas nama Prajurit 2 Ginanjar gugur dalam penembakan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Jenazah korban kini dievakuasi ke kota Timika. Jenazah korban dibawa helikopter dari penerbat dari distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya Papua, ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) TBK pada Senin 15 Februari 2021 pagi ini. KKB menembaki pos komando taktis TNI yang berada di Kampung Mamba, distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Menurut informasi yang beredar. Prajurit dua Ginanjar tertembak di pinggang dan tembus ke dan. Sementara itu Kepala Penerangan Kodam 17 cendrawasih Letkol Arh Riza Nurpatria mengatakan pihaknya akan mengecek laporan informasi adanya penembakan tersebut karena tugas Yonif 400 Banteng Rider yang di bawah kendali operasi. BKU di Papua berada dalam kendali Kogap Wilhan 3 bukan di bawah Komando Kodam 17 Jendrawasih saya akan cek dulu info tersebut di lapangan kata Letkol Reza Nurpatria pada Senin 15 Februari 2021 menurut Letkol Reza Prajurit Rider dari Batalion Infantri Yonif 400 Banteng Rider yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pantas Mobile RI Papua New Guinea, untuk membantu membangun dan menjaga keamanan di wilayah Papua. Ya, terlihat masyarakat sudah mulai lari. Ya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 sudah Kirinya teman tadi di atas sebelah Tidak ada. Untuk Mana? <tuk tangi> eh, waspada, waspada, satu orang, kenal nih 15 Dia melingkar dari kiri, kiri. Tepah hatiku takkan pilu telaguku pahlawanku betapa hatiku tak akan se